Masuk akal, tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Kata ilmu kedokteran, tidak mungkin ustadz. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam. Takhir Isa tanpa pernah disentuh laki-laki. Cuma sekarang banyak perempuan mau sayang Siti Maryam. Tidak ada suaminya, ada nanya, eh, hey, bilik <laughs>. Coba. <laughs>. Coba. Subhanallah. Banyak kejadian tidak masuk akal. Tapi terjadi. Masuk akal enggak orang bisa hidup dalam perut ikan? Ada pernah masuk perut ikan? Kalau saya ikan masuk dalam perutku. Kalau Allah yang mau. Yunus alaihissalam. 40 hari dalam perut ikan, Hidup keluar dengan selamat. Apalagi sekedar punya mobil. Kecil buat Allah. Kecil. Lunas rumahmu. Kecil buat Allah. Terhindar dari wabah. Kecil buat Allah. Allah cuma minta. Istainu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan semua.